wih kayunya banyak guys ini proses pembuatan saleh Palet yang sudah jadi. saya kalau <laughs> laporkan batal siapa, di ira ah Point ada belom NH master pemandu di manager md3x afraid md